Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah. Hanya... Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firmannya.